Assalamualaikum sahabat bas Kalau sedang di Mekah dan Madinah Tentu saja kita nggak mau waktu terbang percuma kan Bener ga? Tapi tentu badan butuh istilah juga kan Pengen sih lama-lama ibadah di Masjidil Haram Atau di Masjid Nabawi Nah tenang Umroh bersama bas hadir memberikan solusi Kalau anda ikut umroh bersama bas Anda akan mendapatkan fasilitas hotel bintang 4 Yang jaraknya kurang dari 10 menit dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di Mekah, Anda akan menginap di Elaf Al-Mashir Hotel. Hotel bintang 4 yang jaraknya kurang dari 10 menit ke Masjidil Haram. Terus, di Madinah, Anda juga akan menginap di Ots Hotel yang jaraknya relatif dekat juga kan? Nah, ini semua usaha yang bisa kita lakukan agar ibadah bisa optimal di sana. Yuk daftar sekarang!